Baiklah para sahabat ya dimanapun kalian berada untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi menarik nih para ya dari Lesti dan Bilar Kekabar pertama para ya kita mendapatkan cidukan vitamin lama nih Dari ideal kesengan kita yang diunggah oleh akun sendal putih underscore Bilar Ini sih para ya kebahagiaan Ketika tentunya kita dapatkan dari idola kesayangan kita, momen spesial Bunda Lesti menemani Papa Bilar main sepak bola. Perhatikan tuh persahabatan di hadapan Pak Ferry Fernandes. Mereka tentunya menunjukkan kemesraannya, Masya Allah banget ya. Pokoknya ini kebahagiaan yang sangat hakiki yang kita dapatkan. Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan oleh Sinal Putih Bilar. Nemu video cedukan laser itu kayak nemu harta karun karena momennya itu kerasa banget realnya Mereka emang gak suka umbar di sosmed tapi kalau di real life jangan ditanya mereka gimana Pokoknya orang yang lihat langsung berasa ngotrak aja persahabatnya Masya Allah Hingga banyak sekali tanggapan komentar juga yang diberikan Salah satunya dari akun Mina Minar underscore 15 mengatakan Bener banget dan sampai sekarang aku masih setia nunggu cidukan Aduh Masya Allah banget ya Fans memang luar biasa selalu kompak dan solid Untuk mendukung yang terbaik nih buat Lesti dan Bilar Selanjutnya bersahabat kita simak juga di sini ada momen spesial Di vlognya hari untung persahabat ya saat berkolaborasi bersama Lesti dan Bilar di momen vlog ini ada sebuah pertanyaan untuk Lesti dan Bilar Siapa yang paling cemburuan? Katanya tuh persahabat ya Kalau diperhatikan sih dua-duanya memang cemburuan banget Dan yang kita tentunya ambil di video ini persahabat ya papa Bilar Ini cemburunya tidak ke lelaki lain tetapi cemburunya ke anak sendiri ya Aduh Masya Allah banget tetap konsisten ya Pak Semburunya ke anak sendiri Ini sih luar biasa Masya Allah banget ya Doakan yang terbaik untuk idola sengat kita Mudah-mudahan bersahabat Rumah tangganya langgeng bahagia Dan semoga dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Berikutnya kita simak juga Ini ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Masya Allah banget ya Lesti dan Bilar ini uh, Membuat video nih Ini sepertinya ucapan Selamat ulang tahun untuk Juragan 99 Mas Gilang yang sedang berulang tahun bersahabat ya Dan kita simak coba di igs IGSnya Kak Sandy Purnama Sehari 1 jam yang lalu Memposting bersahabatnya percakapan Pesan bersama Bunda Lesti Kejora dan Bunda Lesti Ini kirim video nih bersahabatnya bersama Papa Bilar Tepatnya ini di dalam kamar tuh ada Naruto dan Hello Kitty nih persahabat ya Kalau digabung sih kalau kata Papa Bilar Ini menjadi Narutik katanya persahabatnya Masya Allah Dan ada sebuah kalimat juga yang diposting oleh Kak Sandy Miss you daddy, alias dikejur Aduh Masya Allah banget ya Kita dibikin bahagia sekali Dan video ini tidak bisa diputar nih persahabatnya ya Masya Allah Dan doakan selalu yang terbaik pokoknya kita selalu menunggu kabar Dan pastinya cidukan vitamin terbaru di hari ini